ya beri di Allah Maha Tidak, Allah sama kita Tidak. Yang menciptakan segala sesuatu ya, segala sesuatu, segala diberi kepada Allah, maka jatahan Allah. Maka segala puji mengetah Allah. Segala sesuatu, segala diberi kepada Allah, maka jatahan Allah, maka segala puji mengetah Allah. Berliru kita ini yang mengadakan sesuatu dan tidak ada, menjadi ada. Hakimun Allah cipta Allah penuh keadilan dalamnya. contohnya contohnya kita lihat kita ada kita ada ada tulang. Di rumah ada tulangnya ada tempatnya, tulang ada susunan. Tapi ada susunannya, mungkin tulangnya otaknya di pada tempatnya, tulang pada tempatnya, jadi susunnya itu susunan, tapi ada tulang yang adil, ada ada nama, ada ada ular dalam ada ada ada ada rahmat ada ada itu jadi ini juga yang susunan tersebut Seidah-idahnya, susunlah, ya kan? Jatuh maaf, ini teman teman mana awal kita ini, hanya dari air Kemudian, air, mau melihatnya, pakai mikroskop, kan? Yang air, yang, yang sekali Dan situ-situ sudah -situ, ada Sudah ada Sudah ada orang di sini, di sini, gimana gitu, di makin gede makin gede, gede sampai gede sekarang lagi, gede, sama, ya kan? cuma ini gede Awalnya pun saya air di dalamnya sudah ada susunan, sudah ada kotaknya, sudah ada sudah ada ini, sekecil itu Allah ciptakan, aja enggak ciptakan oh. Allah oh. oh. Maka ini, pilih, gitu yang jangan ya, alam ya. um, semesta, baru perut dia tuh baru dia tuh baru dia tunggu-tunggu Allah taala wa ta'ala maka Allah, Allah yang yang yang ciptakan Allah taala. sebelum Allah menciptakan alam tanah daripada yang tanah anak sebelum Allah menciptakan Nabi Adam Nur Nabi Muhammad sudah sebelumnya maka Allah sudah Allah yang telah menciptakan Nur Nabi Muhammad sebelum Nabi Adam kemudian Al Allah paparkan Allah pasti, Allah pasti, Allah pasti, Allah pasti, kepada pasti, Allah pasti, Allah Allah pasti, Allah pasti, Allah pasti, Allah pasti, Allah pasti, Allah pasti, Allah pasti, Allah pasti, Allah pasti, Allah pasti, Allah Allah pasti, Allah pasti, Allah pasti, Allah pasti, ini poh paling Buruk siapa. Bu ada ini paling mulia di antara orang-orang mulia. Bu di antara orang-orang mulia. Maka itu baru ini paling gitu ya. Iya, Siapa itu? Nabi ada bukan. Nabi karena nurul jadi tinggi terhadap yang lainnya. Nah. Hanya ya? lagi nuh. Jadi, juga, dalam, ya? nabi, nuh nabi nuh Nabi nuh Allah Nabi Nabi nuh selamat daripada karena Nabi Muhammad, tu Terus, Nabi Muhammad, ya? Oh, mau Nabi Nabi selamat dari namun, inilah, yang masih ada di situ, in Nabi ini, oh, Nabi bukan, Nabi Ibrahim, lagi ya? musa, Nabi Nasib -Nasib, Nabi musa. Oh, Musa aku, Musa saudaranya, Aku, saudaranya, saudara ya. Tapi Musa sama Nabi Muhammad saudara, ya, kalau oleh- oleh, apa, bukan, bukan keturunan. Keturunan- oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi, keurunan Nabi Ibrahim. Ya, tapi, uh, jadi Musa, apa, perlengkannya saudara, Ya, semua orang Nabi sebenarnya. Levelnya di saudara. Ya. Aku, Nabi Musa aku, saudara ya. Lain hal kali ini, ini Allah. Allah. yang nurani kali yang musa yang tadi musa kali beda terus terus terkali yang musa hanya dikasih perkara untuk berbicara atau untuk beradab langsung mengatakan kalau Allah kalau ini tapi tidak ada perkenan dari Tuhannya tidak mau beradab kalau dihaki diurutkan ketemu dia berurutan bukan tidak ketemu ketemu ini berurutan dengan musa mereka ketemu lagi haki kalau Nabi Isa, Nabi dikasih tegak, dijukur, dan Hidup, habib, ada Habib. lagi Isa. Nabi Isa ya? Oh, Nabi Isa. Nabi Isa, tentang ini? Nabi Isa, tidak karena Nabi Isa, memiliki kabar tidak memahami ini ini ini seorang nabi yang aku pilih dia sebelumnya ini Mungkin juga meninggalkan sejarah dirawat dari Dukar Bayangin dari Sudah? Sudah dekat hati terakhir, sudah kita maka segala putih berada Allah. Mana yang telah mengkhususkan dalam Allah, dengan penurunan tertinggi, ya, tertinggi. maka itu di Menurut penasaran, setiap ada yang ini satu beres ini di nolakab, di no. satu beres no. <tuk> ini nolakab, satu ini satu ini Karena yang setiap kekenjakin, itu kan bila kita lorong, kita media itu enggak, diikat masukin peti, di kunci. Jadi, pas dia lorongin, itu lagi. Nah, jadi kita bisa mengambil, kita ya. penasaran, satu, satu, satu, satu, Uh, tadi ketika ayah oh. Anak? ya, anaknya aku, aku, bakal, aku, aku, aku, aku, aku apa ke, yang kita tersebut menjelaskan tentang Tentang Nanti ada, ada ke Madinah, Madinah dan Ya, ya, ya, itu pun kita di kisah, Ris dalam umat dan umat umat nah. Mereka bersop di sholat tersebut sebagaimana mereka tersolah di pererana. Jadi kalau pernah itu bikin soal. Soalnya sama pakai soalat. Soalatnya. Umat dan umat umat dan umat dan umat dan ada di umat dan Biar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 26 di penghulu neraka ada seperti dia dengan Nabi kita lalu disebut ada seperti 3 dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia 26 telah menyelinis masuk surga tanpa hisab seperti ini. Ingat aku sepertiga kan? Seperti biasa saja bagi wa zulzulu ya zulbi dhunubihi wa qadahu ilahum lagi datang di hari kiamat, dosanya juga berganti dan uh, masuk surga dan masuk surga dihisa dihisa dulu. Ya, cuma diampuni ya. Masuk surga. Tapi yang pertama apa bisa ini dihisab dulu ke neraka surga. tinggal berapa lagi? tinggal beberapa lagi. Wa zuluun nabi dulu bin wa qotaliyah ad Seperti juga tinggal dalam kitab-kitab seperti juga sisa dalam kitab-kitab Sahah dan lalu juga tapi masih Maka berkata para malaikat, "Banyak pula, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, mereka Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak,